Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan diceritakan tentang orang yang paling terakhir keluar dari surga, dari neraka, terakhir penghuni surga. Dia akan keluar dalam kondisi tubuhnya hangus setengah, setengahnya keluarin asap. Judiri jatuh, berdiri jatuh. Begitu terus sampai dia jauh dari neraka. Setelah jauh dia mengatakan segala puji bagi Allah dan selamatkan aku dari kamu. Dia pikir masih ada di neraka selain dia ini di neraka ada orang kafir, orang musyrik, orang munafik yang kekal dia sendiri ini ahli surga, tidak ada orang semua ahli surga sudah masuk ke surga ini. tentu teman-teman jangan jadi orang ini, jadi orang yang pertama masuk surga dari awal, ini mampir neraka dulu nih. Ya. tapi subhanallah, dia dengar bagaimana nikmat rendah di surga ini orang ini jalan, setelah selagi jauh dia mengatakan ya Allah, selamatkan aku dari neraka itu, maka Allah selamatkan jadi dia mengatakan segala puji bagi Allah, yang selamatkan aku dari kamu kemudian Allah dari jauh lihatkan dia pohon gak ada apa-apa pohon saja selama ini ribuan tahun semuanya api, siksaan ya. yang dicincang, yang dibakar yang ini, yang itu, segala macam maka kata dia waktu lihat pohon itu, ya Allah saya ingin pohon itu bagaimana sih kalau kita lagi panas terik matahari kita ingin naungan di bawah pohon saya ingin pohon itu kata Allah, hai anak Adam kira-kira kau minta yang lain enggak?" dia bilang tidak ya Allah saya tidak akan minta yang lain. Pohon itu saja. Maka Allah bawa dia dengan suruh malaikat bawa, bawa ke pohon itu dia berawal di bawah pohon itu. Kata Nabi SAW, dia kira dirinya orang yang paling besar nikmatnya pada Allah dari Allah. Kenapa pohon itu saja? Padahal orang sudah di surga semua nih. Setelah dia nikmati, Allah lihatkan dari jauh pohon ada buah buahannya, ada airnya. Tadi nggak ada itu. Maka dia tergoda, dia mau manusia. Tapi dia malu sama Allah. Tadi sudah janji, dia tidak mau minta. Lalu dia bilang, Ya Allah, pohon dan air. Saya tidak minta lagi. Kata Allah SWT, Hai anak Adam. Sudah janji tadi. Ya Allah, pohon sama air. Tidak minta lagi. Lalu dia kasih janji-janjinya sama Allah. Kata Nabi SAW, dia janji sama Allah. Tidak akan, tidak akan. Baik, Allah antar ke pohon itu. Dia nikmati buahnya, dia mandi di airnya. Segar, dia anggap nikmat. Dia adalah hamba Allah yang paling besar nikmatnya. Dari kejauhan setelah itu, Allah bukain pintu surga gerbangnya, kecium bau wanginya dia lihat orang pakai baju sutra dayang-dayang pohon-pohon yang indah dia mau minta sama Allah, dia malu sudah janji tadi tapi ini surga, kalau dia bilang ya Allah surgamu, saya nggak minta yang lain kata Allah, ya anak Adam nggak ada yang memuaskan kamu apa kau mau aku berikan kamu, seperti yang dimiliki oleh raja terkaya dunia sekarang saya akan masukkan kau ke surga ini seperti yang pintaanmu. tapi aku kasih kamu yang seperti dimiliki raja terkaya dunia, tahu siapa nih teman-teman? Sulaiman alisalam. Kalau kita bilang raja terkaya di dunia, Sulaiman. Sulaiman alisalam bisa suruh jin, bisa bicara sama hewan, istananya dari kaca luar biasa. Enggak ada raja seperti Sulaiman. Sampai kata Nabi SAW, Sulaiman telah minta kerajaan tidak boleh orang sebelumnya dan sesudahnya. Kata Nabi, kata Allah SWT, hai anak Adam. kamu? Aku berikan engkau yang dimiliki raja terkaya dunia. Dia bilang Rodi itu yang Aku rido, Jangankan begitu Masuk surga itu sudah cukup Apalagi dapat yang terkait Raja dunia ya. Maka Allah bilang Wala kamithluhu Kau akan dapat Dobelnya Dua kali lipat Maaf. Lalu dia mengatakan Raditu ya Rabb Aku rido, hai Tuhanku dia Allah lagi bilang Wala kamithluhu Kau akan dapat lagi yang dobelnya Terus saja dia mengatakan Raditu Allah juga mengatakan Dan kau akan dapat Semisanya sampai 10 kali lipat Sangting gembiranya dia dia mengatakan, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu ya Allah. Dia balik, karena bahagianya dia.